Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat kandang mewah Pada kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan Beberapa Jenis mutasi pada lovebird Biola Namun sebelumnya Saya ingin mengucapkan eh, Selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Tidak perlu Waktu berlama-lama lagi Silahkan tonton videonya Sampai selesai Swimming tanpa semiran, jantan biasa. Channel ini bisa terus berkembang. Salam kandang mewah.